jangan ada di sini tentunya Kau kauan itu youtuber, sore ini saya Kau Grup, Akustik, di Jembatan satu Kau Batam jangan lupa saya surai, like, share doa bawa zonang manam susa be piruria wasada bo iri watiki si am bela dawat berbar jiji mati diga tun laban